Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatasi hasil rekam dari OBS studio yang hasilnya itu tidak sesuai gitu dengan uh, panjang durasinya itu tidak sesuai dengan yang kalian rekam misalnya kalian rekam 30 menit atau sejam mungkin tapi hasilnya itu paling cuman satu menit atau 2 menit bahkan 3 menit gitu dan itu kalau kayak gitu menurut saya eh uh, Nggak enak banget gitu dan ngeselin aja sih kalau misalnya kalian udah bikin konten game sampai berbusa gitu ya ngomong sampai berbusa tapi tiba-tiba nggak ada gitu untuk hasilnya ya mungkin cuman item doang. Dan itu masalahnya disebabkan oleh encoder atau mungkin uh, encoding dari laptop atau PC kalian gitu. Jadi encodingnya ini biasanya kalau kalian pakai misalnya di settings gitu ya di settings di sini uh, di sini kalian misalnya pilih yang Quick sense ya untuk yang uh, Intel gitu kalau nggak salah Quick ya kalau nggak salah namanya ya Quick sense gitu. Jadi kalau kalian misalnya bermain game atau mungkin emulator yang menggunakan uh, CPU sejak tinggi gitu ya dan kalian uh, sambil jalanin OBS Studio sambil rekam itu nanti CPU-nya itu bakal terbagi dua gitu antara uh, OBS-nya sama game-nya gitu Nah jadi kalau kalian misalnya uh, gamenya nanti bakal jadi ngelag gitu ya untuk game jadi ngelag dan untuk OBS studionya pun nanti bakal encoding overload jadi kalian nggak akan bisa gitu untuk uh, merekamnya gitu Nah jadi kalau kalian misalnya PC kalian nggak terlalu kuat untuk jalanin uh, game sambil ngekam kalian bisa klik kanan untuk uh, di taskbar kalian kalian bisa klik yang tas aja, ya dan tinggal kalian pilih aja untuk yang OBS Studio kalian gitu ya tinggal kalian pilih aja untuk OBS Studio kalian klik kanan terus kalian klik yang go to details ya. Nah, di sini go to details kalian bisa uh, klik kanan gitu ya untuk uh, OBS Studionya. Nah, nah di sini kalian pilih aja yang above normal, tapi saya sarannya sih jujur yang high atau yang real time. Tapi kalau PC kalian atau laptop kalian nggak terlalu kuat sambil jalanin game sambil ngakakam ya kayaknya nggak akan bisa sih untuk uh, jalanin di high gitu untuk di prioritinya. Nah, jadi Priority ini adalah prioritas mana yang harus dipakai duluan gitu misalnya uh, untuk proses kalian misalnya proses kalian penggunaannya misalnya 90% gitu Karena OBS ini adalah prioritas yang paling tinggi gitu atau mungkin yang tinggi gitu jadi itu nanti CPU saja itu bakal ke OBS nya bukan ke gamenya gitu Dan kalau kalian ganti priority nya ke high atau real time kayaknya bakal ngaruh ke gamenya bakal jadi uh, mungkin bisa jadi patah-patah gitu untuk gamenya apakah jadi turun gitu kayaknya bakal lebih turun sih untuk FPS nya mungkin kalau kalian pakai aplikasi yang CPU demanding kayak emulator PS3 atau mungkin Yuzu atau mungkin PS2 itu kalian bakal merasakan gitu untuk FPS-nya drop bisa sampai 15 atau mungkin 30 gitu. Kalau di PS3 bisa jadi 15 untuk PS2 bisa jadi 30 dan itu jadi patah-patah gitu nah setelah itu tinggal kalian ganti aja ke buff normal kalian bisa coba gitu kalian uh, klik yang change priority dan kalian bisa coba sambil rekam gitu ya strategi coding aja cobain gitu apakah masih encoding overload atau enggak gitu karena kalau kalian misalnya bermain game Uh, yang menggunakan CPU usage yang tinggi gitu biasanya dan kalau kalian sambil rekam itu biasanya bisa jadi encoding overload gitu walaupun saya pernah bilang untuk uh, cara mengatasi encoding overload kalian bisa klik yang start recording kalau muncul encoding overload kalian bisa stop recording dan kalian bisa start recording lagi ya dan setelah itu nanti bakal ke fix untuk masalahnya tapi kalau kalian misalnya sambil main game itu bakal tetap encoding overlord gitu jadi tinggal kalian ganti aja untuk priority di obs-nya kalian bisa buka task manager walaupun walaupun kalian bisa ke settings di obs-nya dan kalian bisa ke output bukan output ya settings ya kalau nggak salah advance ya ya advance nah di sini ada uh, proses priority-nya kalian bisa ganti mungkin above normal atau high walaupun sama aja sih kayaknya ya kayaknya sama yang di task manager walaupun untuk yang di obs ini saya belum pernah uh, coba gitu untuk uh, prosesnya gitu mungkin kalian bisa ganti ke high aja atau ke buff normal gitu. Dan setelah itu kalian bisa klik apply terus kalian bisa klik oke okay, gitu. Dan walaupun untuk yang di OBS ini belum pernah saya coba dan untuk yang test manager ini udah tadi saya coba gitu ya dengan emulator PS3 sambil ngerekam gitu sambil ngerekam OBS-nya uh, langsung gitu ya dan enggak ada encoding overload sama sekali gitu. Dan dan dan tinggal dan dan intinya tinggal kalian ganti aja sih untuk priority-nya jangan ke high atau ke real time takutnya nggak kuat gitu ya. Dan mungkin kalau kalian misalnya bermain uh, di dua monitor atau mungkin multi monitor lah ya nggak satu gitu. Biasanya kalau kalian misalnya simpan OBS-nya di layar lain gitu. Jadi kalau saat kalian sambil ke kami itu kalian bisa tahu gitu encoding overload atau enggak Nah kalau kalian main di satu monitor itu jujur menurut saya sih kurang enak aja sih untuk merekam gitu. Karena kalian nggak tahu gitu apakah nanti bakal encoding overload atau nggak. Kalau encoding overload sukur syukur itu cuma uh, masalah dari gambarnya doang gitu. Audionya masih jalan gitu masih kerekam atau ya nggak ada masalah sama sekali walaupun encoding overload tapi nggak jadi black screen atau tiba-tiba kekap gitu untuk uh, yang di dikatamnya gitu semoga aja nggak kayak gitu walaupun kadang-kadang saya kayak gitu ya jadi walaupun encoding overload tapi nggak ada masalah sama sekali ke videonya dan masih bisa diedit gitu masih bisa uh, ditonton juga videonya tapi kadang-kadang juga untuk yang encoding overload itu sampai gelap gitu untuk uh, videonya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Untuk tutorialnya kayaknya memang sedikit banget kayak sekitar mungkin 10% ya. 90% sih saya cuma ngobrol doang gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan you watching. Bye-bye.